subscribe to my channel and also press this bell icon hey there subscribe to my channel and also press this bell icon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya disini Sempat 9 Nah dalam video kali ini Alhamdulillah kita mendapat Sebuah penghormatan Sebuah kehormatan dari <tongan> Bos yang Punya CV Singgalang Motor Untuk mengajak kita kolaps dalam membuat sebuah Video bakdam truk Yang lagi terpapar sini Hahaha <tongan> <laughs> yang lagi terpapar rame di depan saya. Nah, bagi para-para subscriber atau viewer yang ingin melihat terlebih dahulu mbak bak Dam truk ya. Sekarang bukan Mbak Dam truk. Kita bergerak kepada langsung dengan mobilnya. Khususnya mobil Colt Diesel Canter HD 125 PS Turbo Intercooler. Nah, kali ini salam perkenalan kita Khususnya di CV Putra Singgalang Motor, kita jalan-jalan dulu sebagai salam perkenalan kita <tuk> dari CV Putra Singgalang Motor yang ngajak kita collab bersama sempat. Sembilan. Terima kasih, semoga laris manis usaha dalam jual beli, badam truk, serta mobil-mobil kantornya -mobil yang lagi standby di sini. Kita jalan-jalan dulu sebagai salam perkenalan kita awal-awal ini. <tuk> nih Hino 130 HD Dutro ya yang lagi terparkir terpampang juga di bagian depan kita ini lanjut ada Cold Diesel HD 125 PS yang ingin tanya-tanya silahkan saja dulu tulis kolom komentar sebuah pesan cantik yang berada di bawah wah besar ya khususnya di CV Putra Singgalang Motor. Wah, wow, luar biasa! Saya juga cukup terharu untuk mengajak collab bersama channel saya di sini. Sempat sembilan, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang berminat untuk mengajak collabs hal-hal yang lain yang berbau bisnis, silahkan aja singgahi di kolom komentar bagian yang cantik. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada bos single motor. Nah, ini mobil-mobil sebagai salam perkenalan awal awal ini dulu ya. Kita lihat bagian belakang. Dalam perbaiki atau renovasi juga ada. Tuh. Khususnya di CV Putra Singgalang Motor. Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe, like dan komennya saya share kepada teman-teman yang berada di luar sana. Luar biasa ya. Next. Ini bagian belakang dari CV Putra Singgalang Motor, kita lihat juga bagian depannya lagi. Wais. Tuh ada konsumen kita yang lagi melihat mobil yang terparkir di bagian depan. Khususnya warna hijau ya. <tuh> Yuk bantu subscribe like dan komen channel ini bagi yang berminat tuh mobil yang terpajang sebagai salam perkenalan kita di awal-awal dari CV Putra Singgalang Motor yang terparkir hari ini lihat mobil bang Nah, tahun bosnya di belakang bang bosnya di belakang bang belakang. Iyo, lurus aja belakang blok kanan aja bang bojo putih ya oke okay, bang ya buat konten dulu bang channel youtube Oke, okay, next Sebagai salam perkenalan awal-awal ya Ghostnya di CV Putra Singgalang Motor Kita lihat dulu Nih Dan nanti saya akan mencoba untuk mereview ini Cold Diesel Turbo intercooler, HD 125 PS Fuso Mitsubishi Fuso ya Nanti kita akan review mobil ini Oke okay. Ini awal dari perkenalan kita di CV Putra Singgalang Motor untuk mengajak collect channel sem49 Terima kasih Dan kita akan review sedikit nanti ya Pak look ini Tahun berapakah Kelengkapan suratnya seperti apa Nanti kita review baknya terbuat dari apa baknya berapa persen Bagian dashboard serta plafon Yuk bagi yang berminat silahkan tinggalkan saja dulu kolom komentar Sebuah pesan cantik Nanti kita review ya Next nanti kita review sedikit bagian ini